Halo guys, ini mau nubang, ini ada petai, ini sambal, ini sambalnya level 12 guys, banget pedasnya sama lombok setan guys, ini ada lalapan, ketimun, petai, ini ikan kakap, digoreng sangat garing, nah ini mau dimakan guys. Ini pasti wah, mantap guys, dicoba, hmm, guys, yeah. hmm. guys, hmm. Hmm, mantap, hmm, hmm. mantap, ini petai guys, hmm. pete mentah. Hmm. ya Allah ya